terminal 5. Di? Di Malang. Malang. Ya. Hai, saya Cantika Cendrawasari, Marketing Communication dari The Shalima Boutique Hotel Malang. The Shalima Boutique Hotel Malang merupakan hotel bintang 5 dengan predikat bangunan cagar budaya. Oke, okay. jadi gini awal mulanya nih kita dibangun pada tahun 1930. Awal mulanya Charima uh, tuh dikenal sebagai markas Freemason karena memang kita dibangun oleh salah satu insinyur dari Freemason. Jadi insinyur kuno itu. Nah, pada tahun 1930 kita jadi markas Freemason dan kalau kalian tahu dan kalau kalian ke Charima nih, kalian bisa lihat langsung di uh, bekas jejak Freemason di hotel kita, khususnya di area Hemo Restoran itu benar-benar arsitekturnya masih sama se uh, seperti tahun jadi markas Freemason karena Syarimar itu kan merupakan uh, bangunan yang terletak di kawasan Ijen. Jadi kan kalau zaman dulu nih kawasan Ijen itu merupakan pemukiman dari uh, apa namanya area-area area apa ya erit gitu loh istilahnya erit mana kalau di area erit kan pasti uh, harus ada bangunan harus ada apa namanya harus ada taman harus ada kayak tempat berkumpul nah syarimar tuh setelah jadi marka freemason berubah hari jadi uh, tempat berkumpulnya kaum erit belanda untuk melakukan pesta-pesta jadi seperti itu nah, jadi kalau kalian bisa datang ke syarimar kalian bisa lihat juga area-area dehamer area, uh, restoran itu benar-benar kalian bisa bayangin langsung nih ya. jadi kalau zaman dulu orang Belanda nih orang Belanda orang Belanda zaman dulu udah datang pesta dengan gaun gaun Belanda gede gitu dengan art Shalimar terus dengan ada penyanyi di depan oh itu seru banget pasti kalian harus datang. Uh, Shalimar berbeda gitu Shalimar dengan hotel bintang lima lainnya karena Shalimar sendiri kan merupakan hotel bangunan cagar budaya ya jadi kita harus benar-benar uh, tetap melestarikan apa yang ada gitu dengan tanpa merubah apapun. Nah, Shalimar itu merupakan hotel butik bintang 5 di kita memiliki yang memiliki 44 kamar dengan uh, kualitas yang kita bisa jamin kualitasnya sudah bintang lima dan juga untuk kesan heritage-nya itu masih ada seperti itu, jadi kalau kalian pengen menemukan uh, nuansa heritage yang modern ya bisa lima gitu. kalau di kan pasti kita tahu uh, banyak sekali pembatasan-pembatasan dilakukan, Di mana pembatasan berkumpul, dilarang, pembatasan melakukan event dilarang, jadi kan uh, memang fokus kita pada dasar pada akhirnya adalah digital branding seperti itu. Karena mau apa lagi nih benar kak ya? Kalau sisa berkumpul nggak bisa, event nggak bisa, promo juga nggak bisa, juga kan itu Nah, oleh karena itu kita bener -bener fokus di uh, pemanfaatan digital branding ada. Jadi sosial media, website kita bermanfaatin seperti itu kan. Uh, di awal-awal pandemi kita tahu bahwa untuk uh, semua sektor pasti terkenal total termasuk juga dimana kita penjualannya pasti sangat tinggung seperti itu kan jadi di awal pandemi kita fokus bagaimana cara kita untuk menaikkan uh, branding dulu jadi kita naikin branding dulu karena apa kalau kita mau jualan maksa jualan juga nggak bisa pastinya ya jadi kita naikin untuk brand dulu jadi untuk awal-awal pandemi itu kita benar-benar fokus benar-benar manfaatkan sosial media kita seperti itu. jadi kita memang sengaja untuk uh, ngadain Sering kali ngadain kolaborasi dengan beberapa influencer untuk ngadain live tour bersama, seperti itu dan kita juga ngadain beberapa kali talk show dengan tema yang berbeda, dengan tentunya uh, pancingan hadiah supaya apa, supaya teman-teman juga mau ngikutin talk show kita dari awal sampai akhir. Seperti itu, kalau untuk platform uh, kita, khususnya untuk saat pandemi, ini, kita berbuat manfaat semuanya ya, dari, dari website terus dari... juga kita sadar bahwa dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa berjalan sendiri seperti itu jadi kita harus manfaatin hubungan kita dengan teman-teman juga termasuk teman-teman dari hotel juga teman-teman dari influencer juga supaya apa, supaya kita bisa berkolaborasi, karena kan apa ya, semakin banyak kita berkolaborasi maka semakin banyak orang yang bakal tahu tentang sharing banyak hal baru terutama ketika sosial media itu banyak berkembang seperti itu kan, yang ada ada Instagram, ada masih banyak lagi gitu kan tapi kan kadang kalanya itu kan insight nya itu berbeda dan gimana cara kita melihat insight itu kan pasti juga susah juga dan gimana cara kita tahu CEO nya gimana cara kita uh, berada dalam hutan teratas saat mesin pencarian itu mencari shop Bentar, kalau kamu mau cari shalimar gimana cara kita berada dalam posisi atas itu kan masih kita masih mencari-cari sebenarnya gitu jadi kita masih mencari-cari dan kita juga masih membutuhkan banyak riset seperti itu Nah. Kenapa? Karena kita juga bekerja sama dengan beberapa vendor yang khusus menyediakan Jadi gini, kalau kita tahu sosial media, uh, sorry, website, uh, internet itu kan Ada beberapa jasa layanan yang bisa membantu kita untuk targeting pertama Jadi kayak, semisal, uh, oh oke, okay. bapak lagi cari apa namanya untuk uh, lokasi, location uh, wisata di Malang Nah di situ bakal ada uh, sebuah vendor yang bisa membantu bapak untuk menarget, jadi dia akan mengejar bapak dimanapun, jadi sisa bapak buka apa agoda, tergantung. Nah. Uh, website kita akan muncul di sana dengan bantuan dari apa namanya vendor tersebut. Seperti itu. itu banyak sekali pilihan yang bisa digunakan. jadi kalau sebenarnya di digital branding itu, di, apalagi di area perhotelan ya, itu uh, banyak banget sekarang yang bisa membantu kita untuk meningkatkan CEO kita di mesin pencari. bicara soal website itu kan pasti banyak sekali pengaruhnya gitu ya. Jadi bagaimana website tersebut mudah digunakan oleh user itu merupakan salah satu poin penting dalam sebuah website apalagi websitenya dari uh, hotel gitu ya. Bagaimana dia friendly terhadap user gitu kan. Misal uh, kalau misal kadang kan banyak orang yang masih awam nih dengan dengan digital branding itu gitu kan. Apalagi khususnya untuk website gitu kan. kadang juga kita nggak bisa mungkin bahwa banyak orang yang masih uh, jarang untuk apa namanya berkutat dengan teknologi jadi bagaimana kita bisa bahkan orang awam pun bisa mengakses website kita dengan mudah seperti itu. itu kuncinya seperti itu. dan untuk kata kunci makanya kan kita uh, dalam setiap artikel yang ada dalam website dalam setiap judul apa yang ada website kita berusaha untuk mencari memasukkan keyword-keyword yang memang kita inginkan ketika uh, customer mencari itu bisa masuk, misal bintang lima gitu kan, misal malam, hotel bintang lima, heritage, apa-apa seperti itu kita masukkan, kita sengaja masukkan, gitu. supaya apa? supaya Mesin ketika mesin pencarian uh, ketika orang-orang itu mencari keyword tersebut kita berada dalam posisi atas seperti itu. Uh, kalau untuk brand keyword berarti kan pasti kita juga tentunya selain beradapt kita juga harus apa ya berada dalam posisi atas apapun yang selain kita gitu kan. Jadi bagaimana cara kita untuk menaikkan misalnya nih, aku nyari shalimar gitu kan dimana cara kita berita-berita posisi kita tetap ada dalam, dalam posisi atas maksudnya dalam kan biasanya orang nih melihat web uh, sorry, melihat mesin pencarian itu kan hanya uh, sekitar maksimal 5 lah lima halaman ke belakang yang 1, 2, 3, 4, 5 nah bagaimana cara kita merajai 5 halaman tersebut dengan berita posisi kita seperti itu nah, salah satu caranya adalah lagi-lagi uh, kolaborasi mas jadi kita harus kolaborasi dimana kita kolaborasi dengan beberapa media ya tentunya dengan relationship yang bagus kita dibantu untuk kita yang bagus juga, teh itu, bagus ya, Google kita manfaatin juga, terus kita juga. manfaatin uh, sekarang kan kalau orang awam yang nggak tahu, pasti kan mereka sangat itu dengan Google Review dan Google, bagus juga. Teh yang Jadi orang awam pasti akan melihat itu sebelum mereka berkunjung. teh gitu. yang jadi gimana caranya kita bisa juga, di sana supaya, oh, okay. supaya apa, supaya orang Ada berapa banyak di ada dua, <laughs> ada dua. <laughs> jadi, <laughs> jadi sebenarnya ada dua jadi cuma ada dua hotel bintang lima di Malang gitu kan oh, ya. uh, gitu. jadi dan kebetulan kita, kita salah satunya salah satunya juga uh, dan kedua hotel bintang lima hotel butik juga hotel butik hotel uh, bintang 5 dan hotel juga kalau untuk berada dalam posisi atas tuh tentunya kita nggak bisa melakukan semua kita harus lakukan dan semua harus coba karena apa? karena e, adakalanya kita masih insight dari musim pencarian itu kan kadang susah-susah gampang ya seperti kayak susahnya memahami kasih, itu susah lagi jadi insight di dalamnya itu kadang masih kayak algoritma algoritmatnya apalagi algoritma sosial media itu kan kadang susah banget kayak jujur nih masih susah banget e, gimana cara kita jadi FIU dari teman-teman tiktokers yang bisa membantu gitu kan juga seperti itu kan kita algoritma juga pasti berbeda apalagi dengan algoritma sekarang yang instagram yang berbeda gitukan jadi kan uh, setiap apa ya setiap insight setiap algoritma pasti berbeda jadi kalau ditanya apa yang dilakukan ya semua hal pasti kita lakukan kita coba ya kan jadikan, uh, jadi kan jadi Supaya apa? Supaya hasilnya juga terlihat maksimal gitu kan. Jadi daripada kita hanya melakukan satu hal, gitu kan. mending kita melakukan semuanya. Kolaborasi segede-gede-nya, seluar luar, selebar-lebarnya supaya apa supaya hasilnya juga maksimal gitu aja sih. Sebenarnya ini kalau untuk menurut saya branding itu nggak cukup dengan online aja. Jadi harus secara online dan offline itu harus seimbang gitu cuman karena apa karena sekarang pandemi jadi kita gak mau mau nggak mau kita dipaksa untuk lebih fokus ke digital karena apa karena pertama kan kita nggak boleh ketemu kumpul kita nggak kan boleh ketemu, gitu. jadi kalau menurut saya sebenarnya apa yang efektif ya harus dilakukan dua-duanya gitu kan jadi kalau kamu misal uh, sakit ya harus berobat dan harus istirahat jadi dua-duanya harus dilakukan gitu. jadi begitu pula dengan branding jadi kamu nggak kamu juga harus uh, aktif di online dan aktif di online sebenarnya seperti itu kalau untuk branding tapi karena pandemi ini kan berarti kan setiap uh, usaha setiap pengusaha pasti kan ditutup untuk memaksimalkan online itu online itu sendiri kalau saat ini jelas pasti kita lebih banyak kan digital branding ya jadi kita memang lebih banyak untuk mengadakan uh, kayak misal apa ya event digital seperti itu kita kayak lebih memanfaatkan uh, virtual virtual say, virtual platform uh, yang ada seperti kayak suka matamu ke itu kan pasti juga itu kan juga menyediakan beberapa pilihan untuk kita bisa melakukan event secara virtual itu jadi sebenarnya uh, kayak dipaksa gitu loh untuk melakukan branding secara online gitu padahal kan ada ada target market dari kita pun lebih tepat di secara offline gitu jadi sekarang kondisi sekarang sih saya bisa saya bilang bahwa semua orang dipaksa untuk kreatif mungkin, untuk berada dalam ranah digital uh, branding tersebut sih uh, social media, kita ada social media dari Shalimat, jadi kita lebih fokus ke Instagram Instagram, Instagram gitu, nah, di sana kita juga melakukan beberapa, uh, tadi saya sebutkan event secara virtual baik talk show maupun live tour gitu, memang sengaja untuk bekerja sama dengan tentunya beberapa rekanan kita, supaya apa, supaya banyak orang lebih tahu juga Uh, untuk acara kita yang dulu uh, itu kita lakukan setiap minggunya dengan kita talk show dengan, dengan narasumber dengan topik-topik khusus sebelumnya dengan uh, tari dan karena kebetulan karena Cari itu kan memiliki banyak area yang apa ya yang uh, menurut saya sangat proper untuk dilakukan uh, tanpa kita membutuhkan studio ya seperti contohnya library ini kan ini kan kita tempatnya benar-benar kayak uh, tenang sekali ketika kita melakukan talk show nggak ada gangguan seperti jadi kayak untuk studio kita nggak ada, kita bisa memanfaatkan library ini untuk melakukan event dan event khusus itu pasti kita lakukan setiap minggunya dengan apa? Dengan mengundang uh, narasumber-narasumber, tentunya dengan topik-topik yang hangat untuk dibicangkan. Kalau orang sekarang itu kan akan sangat uh, istilahnya apa ya? Istilahnya mereka akan jenuh anak dengan hasil karena apa? Karena mereka pasti kan, aduh apain sih ini? Apa sih? Seperti itu karena yang kita tanamkan itu adalah sekarang kita menjual value dimana orang-orang akan sekarang lebih menjual value. Jadi kenapa orang mau menginap di sini ya karena value karena kita hotel heritage dengan apa namanya dengan sentuhan memang uh, khas Belanda seperti itu kan? Jadi kita jual value juga dan juga dalam kondisi pandemi kemarin kita melakukan beberapa CSR yang kita sengaja lakukan supaya apa, supaya itu kita meningkatkan value kita di mata masyarakat enggak cuman Hotel bintang lima yang megah berdiri di Jalan Cermin nomor 16 tapi kita juga maunya dikenal sebagai Hotel bintang lima yang punya value yang bisa dijual untuk di masyarakat kalau untuk konten pastinya ada beberapa yang kita mau nggak mau harus kayak menjual kamar gitu kan istilahnya menjual kamar tapi enggak sehard selling bahwa oh kita jual kamar ya, pasti kan kita juga jual pengen menunjukkan bahwa Oh ini loh kamarnya Shalimar, karena kan kalau orang-orang tahu orang tahu Shalimar kan dari depan Oh kotanya kayak gini, tapi kan nggak tahu area dalamnya seperti apa gitu kan Bahwa oh, sebenarnya kalau area dalam kita itu lebih kayak modern banget gitu kan Lebih kayak nyaman banget, cozy banget untuk kalian staycation di sini, seperti itu Nah untuk uh, konten di Instagram juga, kita juga pastinya ada mengangkat beberapa file kita kita Dimana kita saat pandemi ini sedang genjar-genjanya untuk melakukan program table. Jadi dimana uh, kita kita berkolaborasi dari beberapa departemen seperti departemen dan uh, produk jadi kan F&B itu kita berbekerja dengan departemen F&B departemen uh, tim ada juga untuk menanam kembali biji-bijian yang kita ambil dari sisa-sisa uh, sayuran gitu kan jadi kalau masa pandemi kan kita benar-benar harus super hemat gitu kan jadi gimana kita memanfaatkan sayuran-sayuran uh, yang ada seperti kayak tomat cabai atau apa kita manfaatkan kita tanam dan kita olah lagi menjadi bahan makanan untuk itu value itu yang kita mau kita angkat dan okay. juga untuk CSR kita juga uh, itu melakukan satu CSR kita di mana kita juga membagikan bibit bibit tanaman itu di warga-warga di area uh, sekitar ini uh, kecamatan kita. Jadi area kecamatan ini kita bagikan untuk sebelas kelurahan itu kita bagikan bibit tanaman di mana di mana kita berharap bahwa uh, mereka lebih sadar nih lebih sadar dengan bahan makanan yang mereka karena kan kalau sebenarnya kalau kalian tahu syariah marit kan di dalam di setiap titiknya tuh pasti spot fotonya oke okay banget kan? banyak bisa dimanfaatkan spot foto seperti itu kan? uh, yang kita lakukan ini adalah itu mas jadi kita seperti yang saya bilang di awal-awal kita seringkali berkolaborasi karena apa? karena kalau kita hanya memanfaatkan followers kita itu kan tentunya masih saya rasa masih kurang ya cipupannya jadi mengapa kita berkolaborasi supaya kita juga bisa mencangkup orang-orang yang belum follow banyakkan juga kita seringkali mengadakan virtual tour dengan beberapa beberapa teman-teman yang beberapa e, rekan kita yang berbeda, baik itu laitu influencer, baik itu media, seperti itu kita sengaja bikin virtual tour seperti itu sih. Dan untuk dan kita memang kadang e, kita juga sengaja untuk bekerjasama sama dengan media untuk melakukan podcast podcast. Jadi kita menyediakan tempat, jadi mereka bisa podcast di sini dan supaya apa supaya itu lagi sih supaya Orang yang gak follow kita, jadi orang yang follow media itu kan, jadi tahu bahwa oh Shalimar itu bagus ya kayak gitu. gitu, gitu sih. Jadi kita juga punya tempat untuk media-media tersebut melakukan podcast di sini. Gitu. Uh, kalau untuk tim sales kita, kita melakukan dua hal sih Jadi dua hal itu berapa kita lakukan? Gitu. Jadi kayak kembali lagi kita juga uh, tetap online dan offline tetap berjalan gitu. Karena kalau menurut saya pribadi sih ya, ya apa ya, seperti apa ya? Karena branding itu nggak bisa kita lakukan hanya hanya semata melulu karena online itu enggak kita harus melakukan secara dua-duanya gitu kan. Karena kadangkala nih orang-orang itu kan lebih butuh touch personal daripada mereka kan lebih senang di dimanusiakan istilahnya. Beda-beda kamu dianggap sebagai robot yang, oh kamu siakan website, kamu bisa website, website kita kamu ada proses itu jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih kembali lagi sih mas, online dan offline tuh harus berjalan secara beriringan, secara seimbang Karena itu sendiri kan? Karena, kita, karena kan kita tahu sendiri bahwa hotel itu kan bidang yang kita jual adalah jasa Dimana kita, yang kita layani adalah manusia Dan dimana basic, dasarnya manusia itu kan pengen di -touch secara personal Kalau ngomongin masalah itu itu sebenernya gini mas Jadi kalau kita ngomongin masalah orang yang gak tahu mar Terus gimana cara mereka tahu shalima tuh sebenarnya berkaitan sih mas jadi gini kan pertama kita touch orang secara personal yang sudah datang sini nah mereka kan mau review nih secara online i bagus ya mereka posting posting mereka review di google review mereka review di advisor gitu kan dari situ kan orang nggak tahu bakal tahu kayak gitu. jadi semuanya tuh kalau menurut saya itu kesinambungan sekali sih gitu. dan tentunya digital media itu sekarang sangat berpengaruh terhadap uh, apa ya kunjungan baru pastinya ya karena orang kan uh, banyak sekali orang-orang itu kan yang bergantung sekali pada review-review-review di entah itu di apa OTA, entah itu di apa namanya uh, di Google review di TripAdvisor atau seperti itu jadi dari sanalah jadi kan kenapa gimana cara kita dapetin review bagus tuh ya dengan itu dengan touch secara personal gitu jadi menurut saya yang baik itu seperti apa ya harus jadikan secara seimbang gitu tapi kan Uh, Baik, lagi karena kalau memang kita mau uh, positive review, ya itu tadi sih, Mas. Harus imbang kalau Shalimar. Uh, kita punya banyak outlet sih. Jadi kita ada beberapa outlet yang benar-benar bisa dinikmati oleh teman-teman. Jadi kita ada dua restoran kita, ada The Hammer Restaurant dan Marina Restaurant. Di mana The Hammer Restaurant tuh khusus untuk menjual masakan-masakan uh, Indonesian Heritage gitu. Dan untuk Marina Restaurant itu lebih ke Italian. Jadi kayak spot Italian. Jadi kalau kalian kalian lebih senang Indonesian atau Heritage uh, masakan yang bisa di The Hammer Restaurant. Kalau semisal kalian mau uh, Italian gitu kan, hanya katanya italian, kalian bisa ke Laricina gitu. Juga kita juga ada beberapa outlet yang bisa uh, pengunjung nikmati gitu ketika berada di sini, misalnya Zestin, di Zestin itu kan kalian bisa santai sore-sore bersama keluarga gitu kan. Terus nanti di area uh, kita ada suka butuh juga yang dimana kalian bisa membeli pakaian atau oleh-oleh khas Indonesia seperti itu. Nah, kita juga ada outlet terbaru nih mas lagi buka Sogatu yang dimana itu adalah Sogatu oleh-oleh, di mana di sana kalian juga bisa uh, membeli oleh-oleh khas Malang, jadi lengkap. Jadi kalau dari Cari kalian bisa nginep, kalian bisa oleh beli oleh langsung, jadi nggak perlu kemana-mana, cuma di Cari aja gitu uh, Kita ada santeras di atas. Kalau kalian kalau kalian masuk ke area Cari itu kan kalian bisa ada dari atasnya itu kan ada santeras. Nah di sana tuh kan kalian biasanya kita tawarkan untuk uh, high tea jadi kita kalian bisa matahari sore-sore di sana sambil menikmati pemandangan yang ada sambil melihat taman cermin di depannya itu nah selain itu kita juga ada pool dimana kalian biasanya uh, untuk tamu-tamu kita lebih uh, lebih suka untuk melakukan floating breakfast kalau misalnya tak puasa gitu kan ya. jadi di pool bisa ada kita bisa uh, menyediakan fasilitas floating breakfast selain itu kita juga ada gym dan juga ada spa uh, kita juga ada untuk hall dimana mana Apabila untuk kalian mau ada event atau apa, kita bisa juga menyediakan hall dengan kapasitas Saat pandemi ini seorang gitu. Karena kan harus ada pembatasan, seperti itu so, Kalau wedding sih, ya, wedding tuh gini, kalau wedding sih tergantung dari uh, pengantinnya seperti apa Karena kan kalau di Shalimar tuh ada dua, ada, ada beberapa, ada ruas shod yang untuk wedding, seperti itu kan Jadi di area teman cermi, jika kalian mau uh, untuk order wedding itu bisa kita bisa, bisa digunakan lalu untuk santeras itu juga bisa digunakan kalau yang mau bermain private wedding seperti itu untuk hall itu bisa dan tapi untuk favoritnya dari uh, para calon pengantin itu biasanya di deh karena saya tahu sendiri ya bahwa deh itu kan punya apa namanya interior yang unik dan masih benar-benar benar-benar terjaga dari zaman dulu gitu jadi nggak perlu banyak dekorasi itu sudah sangat sudah sangat cantik itu untuk untuk sebuah wedding gitu sih kalau kapasitas kita nggak seberapa besar ya jadi kalau karena dan apa ya karena pandemi juga nih ya kalau untuk uh, area hall itu kita hanya untuk 100 orang kalau untuk ya kalau untuk uh, area apa namanya The Hamel restaurant ini kita hanya sekitar 40-50an orang jadi benar private uh, kita juga jualan terpisah untuk private sendiri kan jadi kalau misal ada calon pengantin yang memang gak Uh, private di sini kita terbuka sekali jadi kalau memang ada yang mau apa namanya private silahkan hubungi kita di at the instagram kita jadi gini kalau menurut saya untuk kesimpulannya seperti ini uh, secara online dan offline itu kita harus berjalan secara seimbang dan beriringan gitu. kita nggak mungkin bisa melepas salah satunya misalnya oh kita mau fokus di online gitu online kita, offline kita lepas gitu itu nggak bisa karena menurut saya dua hal itu dalam sebuah brand itu memang harus benar-benar bisa dilakukan gitu karena ya apa ya karena itu merupakan menjadi kayak sebab akibat seperti itu sih dan untuk apa yang kita ingin kenalkan ya untuk saat ini kita memang lebih uh, pengin menjual value kita sih jadi uh, kita pengen menjual value kita sebagai hotel heritage bintang 5 yang tidak hanya menjual keindahan ruangan menjual kenyamanan tapi juga menjual value untuk uh, customer kita Jangan lupa follow Instagram kita di attishalimahhotel.id Dan untuk uh, restoran kita di attishalimahhotel.id Karena kalian pasti bisa nemuin banyak beraneka macam promo Beraneka macam apa, informasi yang sangat berguna di sana Selain itu untuk promo-promo khusus bisa langsung uh, klik di website kita di www.tishalimahhotel.id